sebentar lagi, para romo dan para Ketua Komisi di Kusufan Pakalpina akan menyampaikan apa itu new normal. Jangan lupa untuk terus saksikan ya, saya Niken dari Komsos Pakalpina Situasi COVID-19 itu membuat hidup yang normal menjadi tak coba loh. dari uh, new normal adalah perubahan cara pikir untuk men-transformasi atau mengubah situasi yang ampuh-rampuh ini. Menurut saya sih, ini uh, normal itu semacam habitus-habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara dalam beradaptasi dengan covid Sebetulnya kebiasaan-kebiasaan -kebiasa -kebiasa itu bukan hal yang baru Nggak Seperti kebunyi tangan, kemudian bersih, itu kan bukan hal yang baru Itu sudah kita lakukan, tumbuh, jangan cukup, jangan berdalam Karena saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini Maka hal itu harus lebih di Barunya itu dari situ sedikitnya, Kebaruannya dari situ bahwa Itu sedikit kita letakkan kegiatan itu Maka harus kita upayakan uh, Lebih baik di saat berhadapan dengan pandemi covid itu Baik, berbicara new normal itu Satu hal yang harus kita Sadari bahwa kita masih berada di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dan kita sebagai keluarga-keluarga sebenarnya harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Bahwa pertama, hidup bersih. Kemudian, kedua, makan makanan yang bergizi dan seimbang tentunya. Dan yang ketiga, jangan lupa juga olahraga. Jadi intinya dengan new normal adalah kita meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan hidup bersih, makan-makanan yang sehat, dan jangan lupa olahraga. Plus, jangan lupa juga doa dan berserah pada Tuhan. Era normal, maksudnya, kembali untuk hidup normal, kembali untuk bekerja, kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Sehingga... Ekonomi relasi antara orang orang-orang tetap mulai dibangun dan mulai kembali pertumbuhan ekonomi baik keluarga maupun situasi di masyarakat secara global menjadi normal kembali. Terima kasih. Situasi eh, merebaknya wabah virus corona telah memutar balik uh, irama kehidupan. Kehidupan menjadi tanda petik abnormal karena irama irama yang terdahulu tidak bisa lagi di uh, masyarakat dengan Sistem ekonomi, juga sistem kehidupan masyarakat dan segala bentuk-bentuk uh, kehidupan menjadi Kacau. Situasi ini tidak bisa terus di hidupi oleh masyarakat saat ini. Maka kita harus kembali karena orang itu makan, pendidikan harus jalan, ekonomi harus berputar Kita kembali pada suasana awal yang disebut dengan new normal. Tapi kita kembali pada suasana awal dalam keadaan masih merebaknya pandemi COVID-19 akan terjebak, ter ter ter maka aturan antara lain cuci tangan, pakai masker jaga jarak hindari keramaian itu menjadi tuntutan dan norma-norma yang harus dijalankan pada era atau pada kondisi baru Tep pada aturan kita. kita seolah seperti bed Preset, tapi dengan sebuah tantangan, dengan sebuah aturan <tuk> yang sudah diajarkan oleh pemerintah dan yang sudah kita sepakati bersama. Indonesia sehat, Indonesia tangguh. Hey, oke, terima kasih. Ngomong soal new normal, normalan baru. Ini sebetulnya istilah ekonomi, tapi oke okay, dipakai ke seluruh dimensi kehidupan kita karena setelah masuk ke seperti ke masa sebelumnya lockdown atau PSBB itu kita hanya di rumah saja mengalami ketidaknormalan normalan orang manusia yang biasanya berinteraksi dengan orang lain ini harus di rumah saja doa juga harusnya beribadat ke tempat ibadah tapi di rumah saja umumnya juga hanya batin ya. lalu sekarang kita masuk fase dunorma berarti berinteraksi lagi dengan uh, orang lain bisa lagi bekerja bisa lagi sekolah tapi dengan norma-norma uh, tertentu yang kita harus taati cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu juga bukan hal baru sebetulnya yang penting seharinya jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ya, mari kita masuk ke situasi baru dalam kehidupan kita, ya situasi yang sebetulnya normal, tapi perilakunya yang menurut kita baru, sebetulnya nggak baru juga itu uh, kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan. Hanya pakai masker memang seperti tidak normal, tapi ya, Hari ini menjaga kesehatan kita, maka fase new normal itu berarti kenormalan baru, di mana orang e, mematuhi perilaku yang teratur, kita tangan pakai masker, jaga, jaga jarak, dan mari kita lakukan secara sadar dan disiplin e, jaga jarak, ja, berjarak, tapi... Tidak jauh, uh, dekat tapi tidak bersentuh Kita tetap sehati satu dengan yang lain walaupun ada jarak yang terakhir Tapi kedekatan juga tidak membuat kita bersentuhan satu dengan yang lain Karena kita menghormati kesehatan kita dan kesehatan orang lain Selamat maski ini normal, normalan baru. Nah, bagaimana teman-teman, penjelasan dari para romo dan para ketua komisi tadi? Semoga video dan penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua untuk selalu hidup sehat. Oke, saya Nyke dari Komstis melaporkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, salam komunium.